Menemani santai siang kalian saat ini, Bang Mimin akan menyuguhkan info-info menarik Kabar terbaru dan pastinya kabar spesial dari idola kesayangan kita Di kabar pertama, persahabat kita awali dengan tentunya penjelasan mengenai live tiktoknya Papa Bi Begitu banyak yang tentunya belum paham mengenai live tiktoknya Papa Bilar dan Bunda Lestik Ejiora Kenapa sih? Live TikToknya Papa B, tapi mereka jarang muncul. Kita lihat di sini, persahabatan ada sebuah penjelasan yang diposting oleh akun Sendal Putih Bilar. Di situ dikatakan, "Mau jelas nih sebelumnya buat semuanya, biar enggak pada nyalahin Leslar." jadi live tiktok shopnya mereka ini modelnya kayak toko mama gigi kalau pada punya tiktok mesti ngerti jadi lesnar dibayar buat jualan produk tiktok di akun mereka tapi yang live jualan di toko ibaratnya mereka pemilik toko kan ada juga stafnya. jadi bukan berarti harus mereka sendiri terus tapi yang jelas memakai akun mereka kalau ngikuti tiktok shop ngerti kok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 Bersahabat, jadi kira-kira begini nih penjelasannya: jangan sampai salah paham. Kok gak ada Leslar terus nyelahin? Semoga pada ngerti ya, bersahabat ya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi fans yang bijak, fans yang cerdas, fans yang baik untuk selalu sopon yang terbaik buat idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat selanjutnya, di sini memperlihatkan bahwa Lesler, Lesti, dan Skimbilar itu saling support, saling dukung, dan saling kabar-mengabar. Tidak seperti di luar di luar sana persahabatnya komentar-komentar negatif yang bermunculan kepada Papa B Di sini persahabatnya Papa Bilar Selalu mengabarin kegiatannya Lagi di mana sama siapa, lagi ngapain Dan selalu video call tanpa diminta Itu nenangin banget persahabat ya Alhamdulillah mudah-mudahan selalu seperti ini Papa B dan Bunda Lesti mudah-mudahan rukun terus rumah tangganya bahagia Dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik Amin Kemudian juga persahabat selanjutnya Kita lihat di storynya nya Karusa. Mengunggah tentunya persahabatnya ini Komentar dukungan untuk Lesti di ajang SCTV Music World 2023 Titipan pulsa tentunya dari semuanya di sini kita lihat persahabat ya sudah diterapkan dukungan lewat SMS. Masya Allah, makin bangga dengan fans yang begitu kompak, yang begitu solid untuk selalu support yang terbaik buat Lesti. Mudah-mudahan persahabat Bismillah, buat Lesti borong piala penghargaan di ajang SCTV Music Award 2023 dan selanjutnya kita lihat juga persahabat di postingan RDI 971 Dasa dangdut terhits persahabat ini membuat kita bangga Alhamdulillah lagu Lesti berada di nomor 2 edisi 29 April 2023 Alhamdulillah persahabat ya idola kesahabatan kita selalu menjadi tentunya kebanggaan buat warga Konoha ini dia top 5 Musisi yang masuk dalam sadis dadadang Duter, eksis. Wow ini tentunya satu kebanggaan sekali alhamdulillah Insan biasa selalu menjadi lagu andalan Kita simak juga persahabat kalimat caption yang ditulis langsung oleh admin rd 971 Ini dia top 5 musisi yang masuk dalam sadis dadadang dutoreksis edisi 29 April 2023 ada nggak nih musisi favorit kamu di sadis kali ini? Yuk komen di bawah, jangan lupa terus dengerin sadis Setiap hari Sabtu jam 19.00 sampai 20.00 bareng Yamin Teva, Tuh ya Alhamdulillah Indola kesayangan kita selalu ada Mudah-mudahan terus berkarya Dan selalu memberikan karya-karya terbaiknya Amin